Jangan takut banyaknya maksiat kita, banyaknya dosa kita, terus kita gak pantas untuk bersanding dengan Nabi Muhammad. Seburuk apapun kita, yang menilai Allah, yang menilai Rasulullah, bukan orang lain. Bahkan diri kita sendiri tidak mampu untuk menilai diri kita. Apakah saya pantas untuk masuk ke dalam surga Allah? Kita gak mampu. Yang mampu menilai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma huwa yakfi masida. Ya robbana lanakal hamdu kama yambahi jalali wajhika karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan tunjina nabiha min jamiil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami al hajar 'inda mamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube dimanapun anda berada Di ceramah kali ini Habib Bagir Bintulhir akan menjelaskan tentang Rahmatnya Allah lebih besar daripada azabnya Dikatakan bahwasanya yang menjamin maksud Surga bukanlah amal ibadah dari apa yang kita lakukan Rahmatnya Allah yang mengizinkan hambanya Untuk masuk ke dalam surganya Untuk lebih jelasnya Mari simak video dari beliau Agar tidak terjadi salah faham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya mau kasih tahu satu saya mau kasih tahu satu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada seluruh makhluknya ketika Allah ciptakan muka bumi ini, Allah ciptakan dunia ini, Allah bilang kepada seluruh malaikatnya, wahai malaikatku, sampaikan kepada seluruh hambaku, sampaikan kepada seluruh makhlukku, Inna rahmati sabat qadabi, kasih tahu sama mereka bahawa rahmatku jauh lebih besar daripada adabku. Ya aku menciptakan neraka, betul Ya aku menciptakan adab, betul Ya aku menciptakan alam barzah beserta adabnya, betul Tapi ketahuilah wahai hamba hambaku Aku Allah SWT sifat kasih sayangku, sifat rahmatku kepada hambaku Jauh lebih besar daripada sifat amarahku Kata Allah SWT Artinya apa? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perkataannya Allah katakan Inna rahmati sabakat gadabi Rahmatku lebih besar dari amarahku Wala yadkhulu ahadun jaljannata Tidaklah satu pun daripada hambaku Masuk ke dalam surgaku Illa birrahmati Kata Allah Hambaku masuk ke dalam surga Bukan karena amal ibadahnya Bukan karena banyak solatnya Bukan Hambaku masuk surga bukan karena banyak puasanya, bukan hambaku masuk surga bukan karena zikirnya, bukan seandainya setiap hamba masuk ke dalam surga karena amalnya. Demi Allah, tidak satupun dari kita pantas masuk ke dalam surganya Allah. Subhanahu wa ta'ala, karena kenapa amalan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya Allah? Allah berikan mata. Allah berikan telinga, Allah berikan lisan, Allah berikan tangan, Allah berikan kekayaan untuk kita. Itu semua Allah berikan untuk apa? Kita diciptakan untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Tapi adakah kita pergunakan mata ini untuk beribadah? Adakah kita gunakan telinga ini untuk beribadah? Justru dosa yang kita lakukan jauh lebih banyak kebanding ibadah yang kita lakukan. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak satupun dari kalian masuk ke dalam syurgaku Kecuali kalian masuk ke dalam surga Karena rahmatku Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang amal ibadahnya masih sedikit Bib saya sehari-hari Bib kalau dihitung-hitung maksiat sama ibadah Lebih banyak mana? Lebih banyak maksiat Bib? Tenang pak, tenang bu Allah masukin kita ke dalam surga Bukan karena ibadah Allah masukin kita ke dalam syurga Karena rah Rahmat Dan tahukah ibu dan bapak Di mana Allah letakkan rahmatnya di muka bumi Di mana Allah letakkan rahmat terbesarnya di dalam makhluknya Di mana Allah letakkan kasih sayangnya di antara kita Tahu Allah subhanahu wa ta'ala letakkan kasih sayangnya Di dalam Nabi Muhammad SAW Sampai-sampai ya, Al Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menceritakan di dalam kitabnya Ahya Ulumuddin nanti di hari kiamat ada dua orang yang berseteru di hadapan Allah. Satu orang bilang sama Allah, "Ya Allah, amal ibadah saya banyak ya Allah. Ya Allah, saya salat sehari bisa sampai 30 50 rakaat ya Allah. Saking aja saya enggak senang sama Maulid Nabi, saya enggak cinta sama ulama-ulama Warasatul ambia saya enggak cinta sama turunan nabi." Kenapa engkau takdirkan saya masuk ke dalam nerakaMu ya Allah? Sedangkan itu yang satu ini ya Allah, ini maksiatnya luar biasa. Siang dan malam kerjaannya menjudi, siang dan malam kerjaannya main perempuan. Kok bisa ya Allah? Engkau masukkan ini orang ke dalam surgaMu? Protesnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tahukah kamu? Kenapa saya masukkan ini orang ke dalam surgaku, meskipun dia banyak maksiatnya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya Aku masukkan dia ke dalam surgaku Karena dia mencintai kekasihku Nabi Yuna Muhammad Wasallam. Cintaku aku titipkan di dalam kekasihku Cintaku aku titipkan di dalam cintanya Muhammad Rinduku aku titipkan di dalam rindu Muhammad Rahmatku aku titipkan di dalam rahmatnya Muhammad Dan seandainya kita pada malam hari ini Betul-betul kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, insyaAllah cinta kita pasti dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu terus semangat, terus berjuang untuk menjaga para ulama, berjuang untuk menjaga negara kita ini, berjuang untuk menjaga para pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Insya Allah, Allah tidak akan lihat seberapa banyak maksiat kita. Allah tidak akan lihat seberapa banyak dosa kita. Insya Allah dengan sebab itu membuahkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW sehingga kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Pesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita masih belum telat untuk kembali kepada Allah. Kita masih belum telat untuk bertobat kepada Allah.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 yang mampu menilai siapa Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu satu ketika ada seorang murid mengatakan kepada gurunya wahai guruku engkau bilang katanya rahmat Allah lebih banyak kebanding adabnya, katanya kasih sayang Allah lebih besar daripada amarahnya tapi kenapa pas saya baca Al-Quran dari awal alif lam mim sampai nas" Ayat yang menjelaskan tentang adab Lebih banyak kebanding ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah katakan di dalam Al-Quran Celaka buat mereka yang riba di dalam timbangannya Allah katakan di dalam Al-Quran musallin, Celaka buat mereka yang salat Mengakhir-akhirkan salatnya sampai keluar dari waktu salatnya Allah katakan di dalam Al-Quran Celaka buat mereka yang suka bohong Guruku ini, banyak Allah katakan adabnya di dalam Al-Quran. Gurunya tersenyum dan mengatakan kepada muridnya, "Tahukah kamu, kenapa Allah cantumkan ayat adab lebih banyak daripada ayat rahmat? Tahukah kamu, Allah cantumkan ayat adab lebih banyak dari ayat rahmat karena Allah memiliki tujuan. Apa tujuannya? Allah menginginkan kita merasakan rasa takut." Allah ingin kita merasakan rasa jerak sehingga dengan rasa takut dan jerah tersebut mengantarkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Dan ketika seorang hamba sudah kembali, ketika seorang hamba sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah buat mereka yang bertaubat? Apa janji Allah buat mereka yang kembali kepada Allah? Allah katakan innallaha yuhibbut tawwaatowi predikat cinta akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Beb, saya tobat jatuh lagi di maksiat. Saya tobat jatuh lagi di maksiat. Yang dimaksud dengan tobat bukan orang yang 100% totalitas, bukan. Yang dimaksud dengan tobat di sini adalah kathirut taubah. Boleh kita jauh dari Allah tapi seenggaknya kita sadar. Allah maklum sama hambanya yang buat dosa orang Allah kasih hawa nafsu. Betul apa betul? Allah maklum sama hambanya yang buat maksiat orang Allah subhanahu wa ta'ala kasih hawa di dalam dirinya Allah ciptakan syaitan Allah ciptakan was-was maklum kalau hambaku buat dosa kata Allah tapi Allah nggak maklum kalau ngeliat hambanya buat dosa tapi dia gak mau sadar dari dosanya itu Allah nggak maklum jadi kita hidup itu harus balance pak bu Mobil juga, kalau misalkan sebulan dua bulan kita pakai, nggak kita servis, nggak kita sporing, nggak kita balancing, kira-kira jalannya lurus apa miring, lurus apa miring, miring nggak bisa lurus yang miring yang ada celah, celaka. Makanya mobil aja butuh servis, mobil aja butuh sporing, mobil aja butuh balancing. Kalau kagak di service itu mobil jalannya kagak lurus miring, apalagi manusia manusia. Boleh buat maksiat sengak bilang maksiat boleh, wajar buat maksiat wajar. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang Maha Pengasih. Kita punya Tuhan yang Maha Rahmat. Kita punya Tuhan yang nanti kita akan bertanggung jawab, kita akan meninggal menghadapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat bukan daripada hasil seorang hamba, tapi Allah lihat bagaimana upaya seorang hamba kita ada upaya ya Allah saya udah upaya untuk kembali kepadamu ya Allah saya udah upaya untuk tobat kepadamu tapi kenapa ya Allah saya jatuh lagi jatuh lagi makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan balil insanu ala nafsihi basirah yang tahu diri kita itu cuma diri kita yang tahu diri kita sejauh apa dari Allah cuma diri kita yang bisa nyadarin diri kita cuma diri kita kita enggak bisa ngandelin orang lain kita para ulama diperintahkan oleh Allah bertanggung jawab hanya menyampaikan yang urusan berubah urusan dapat hidayah urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala maka dari itu Bapak Ibu sekalian ayo belum telat buat kita kembali kepada Allah belum telat buat kita tobat kepada Allah nanti kalau saya tobat nanti aja di Bip, nunggu udah tua udah mau mati baru saya tobat kan urusannya nanti ketika mati kalau di dunia masih saya nikmatin dulu kalau Allah subhanahu wa ta'ala kasih taubat Kalau Allah kasih su'ul khatimah min Maka dari itu Kegiatan-kegiatan seperti ini Saya pribadi sangat apresiasi Kalau bisa kegiatan seperti ini Sebulan sekali Gak harus pakai panggung besar Gak harus pakai sound system besar Yang penting ada tempat kita nge iman kita, ada Yang penting ada tempat kita Nge-upgrade iman kita, ada yang penting ada tempat kita untuk kembali. Kalau anak aja tahu dia kembali kepada orang tua, hewan aja tahu dia kembalinya kepada induknya, kita kembali kepada siapa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, satu daripada ulama, ada satu wali min illah. dia yang sukses di dalam bertaubatnya kepada Allah. Ini orang, ini wali, ini ulama, hidupnya maksiatnya luar biasa. Tapi dia pinter cari perhatian sama Allah Kalau saya sebut namanya pasti bapak ibu kenal Kita kenal yang disebut dengan Abu Nawas Tahu Abu Nawas Tahu Abu Nawas Abu Nawas ini dia jadi wali Dia dicintai oleh Allah Karena dia tahu siapa tempat kembalinya Dia buat maksiat, buat maksiat Dia buat dosa, buat dosa sampai ulama sepakat satu-satunya makhluk satu-satunya hamba yang sukses di dalam pertobatannya kepada Allah adalah Abu Nawas. Apa kita sering dengar di dalam syair yang dia sampaikan di dalam doa munajat yang ia setiap malam sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi munajatnya? Kita baca sama-sama, kita ambil keberkahan munajatnya Abu Nawas Mudah-mudahan sebagaimana Allah kasih rahmat buat Abu Nawas Allah kasih ampunan buat Abu Nawas, Allah kasih rahmat juga buat kita Allah kasih ampunan juga buat kita Ini kita sering dengar, InsyaAllah semuanya tahu Guru kita Habib Rifqi juga suka bawain firdausi Tahu? Tahu apa enggak? Ayo kita baca sama-sama إلهي لست ولل فردوس أهلا ولا أقوى على النهر Si ahlak kata bu nawas. Ya Allah, las tulil firdausi ahlak. Kalau saya ngaca, ya Allah, saya lihat diri saya, saya nggak pantas masuk syurga, ya Allah. Karena dia sadar dia buat maksiat, karena dia sadar udah tobat dia buat dosa lagi. Saya nggak pantas masuk syurga, ya Allah. Walau aku al naril jahimi, apalagi disuruh masuk neraka. Makin gak kuat ya Allah saya masuk neraka. Aduh angkat tangan. Lihat pinternya capernya Abu Nawas sama Allah. Wala agwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waqfir dhunubi. Tapi ya Allah saya Abu Nawas biar banyak dosa. Saya Abu Nawas biar banyak maksiat. Habli taubatan waqfir dhunubi. Saya tahu ya Allah saya sadar kepada siapa saya harus kembali. Fahabli taubatan waqfir dhunubi. Maka dari itu ya Allah, terima tobat saya ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Urusan besok buat dosa lagi, minta ampunlah lagi. Tapi jangan sampai ada sifat ngeremehin di dalam hati sama Allah. Kita usaha sebaik mungkin. Karena apa? Kata Abu Nawaz, <tuh -tuh> Karena saya tahu tidak pantas saya meminta ampunan kepada siapapun. Saya hanya meminta ampunan kepadamu, karena Engkau sifati dirimu Al-Ghafur yang Maha pengam, Pengampun. Maka dari itu kesimpulan yang saya bisa sampaikan, sejauh apapun kita dari Allah, sejauh apapun kita dari Nabi Muhammad, sekali-kali kembali kepada Allah, sekali-kali tengok Allah, sekali-kali tengok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita kembali kepada Allah. Usaha kita kembali kepada Rasulullah nanti ketika Allah cabut nyawa kita, Allah cabut kita dalam keadaan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut nyawa kita ketika kita sedang mencintai merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika Ash'adu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ceramah dari Habib Bagir bin Thahir. Semoga ceramah yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat dan beridunya dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh